Baiklah para sahabat yang selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini ada sebuah kabar spesial juga nih terbaru dari Ibu Siwi di laman akun Instagram pribadinya Ibu Siwi mengunggah sebuah postingan foto nih bareng Bunda El aduh masya Allah banget ya kita bahagia melihat ketawanya Bunda Lesti dan Ibu Siwi masya Allah dan kita juga salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Kalimatnya, wah kira-kira siapa yang yang akan menjadi The Next D.D.L.C. Gejora, D.A.F.T. Wildan, we'll dan para pemenang lainnya ini kesempatan langka. Jangan sampai lewatkan kesempatan menjadi bintang a 5, mimpi menjadi bintang Dangdut Indonesia sudah di depan mata, jadi ambil kesempatan ini dengan ikuti audisi online Dangdut Akademi 5. Mulai 7 Februari 2022 dan selalu ikuti perkembangan berita di akun Instagram Indosiar Dan Dangdut Akademi Indosiar juga ya Nantikan di Akademi 5, segera di Indosiar Tuh salam hangat dari Ibu Siwi Wow Masya Allah banget ya siapa nih kira-kira yang akan menjadi the next di The Lesti nih Masya Allah pastinya bangga banget ya Alhamdulillah Bunda Lesti adalah seorang yang sangat luar biasa dengan multi talenta yang luar biasa juga, masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak doa, support dan dukungan yang diberikan untuk Bunda Leslie. Dari postingan Ibu Siwi ini pun ada komentar dari Leslie Kejora yang memberikan komentarnya persahabatiah ya, dengan memberikan love hitam untuk Ibu Siwi. Wow, masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat untuk mereka dan selalu bahagia. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada vitamin bahagia yang kita dapatkan sore hari ini dari Pub Dance Opa dari BBL yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbaru yang lagi menggendong BBL, ya Masya Allah, akhirnya. Opanya jungukin juga persahabat ya sekian lama tidak bertemu tidak berjumpa masya Allah akhirnya digendong juga sama opa Daniel <guruh> luar biasa banget ya masya Allah alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan untuk kedua orang tua Papa Bilar dan di postingan ini pun persahabat tentu ada sebuah kalimat juga persahabat ya yang Dituliskan di kolom komentar Ya, ini dari akun Nuri Ayula Leslar Mengatakan, opah Dhani lagi jenguk cucu Kangennya sama abang L Sama kita juga kangen pengen lihat abang El seharian Katanya tuh, Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini Para sahabat Leslar savuk dengan kaos kaki abang L Yang mau lepas Kita lihat nih, dari akun Delvina Leslar Mengatakan di kolom komentar, salvo kaos kakinya abang mau lepas katanya tuh wah wow. <laughs> Ini teliti banget ya, sampai kaos kakinya abang El pun diperhatikan Memang the best banget nih ya, para fans Mudah-mudahan tetap kompak, tetap solid untuk selalu mendukung yang terbaik Apapun itu buat Bunda Lesti, Papa Bilar dan keluarga besar Dan kita lihat juga persahabat ya postingan Papa dari Rizky Bilar ini pun Diunggah kembali oleh akun Its Bitter Tea, perhatikan persahabat. Ini disandingkan dengan foto Papa Bilar yang kaus kakinya pun ini mau lepas ya. Ini sama-sama mau lepas kaus kakinya, masya Allah. Nemu aja persahabat ya, memang luar biasa the best. Ingatannya tajam banget nih dari para sahabat Leslar. <laughs> Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Kelakuan bapaknya yang nurun Pakai kaos kaki gak bener Katanya tuh Masya Allah Ini sih memang luar biasa The bestnya nih para fans Selalu ingat dengan momen-momen spesial Yang bikin kita ketawa bahagia Luar biasa Dan kita lihat juga ya, di kolom komentar Banyak sekali tanggapan juga yang diberikan Salah satunya dari akun Leslar Ansgar Skarsik Mengatakan di kolom komentar, eh, emang dasar netizen ingatannya tajam, ngakak woi katanya tuh, Duh, memang bener-bener persahabat ya, fans sejati luar biasa, mudah-mudahan tetap solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Dan kita masih menunggu kejutan lainnya, jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya dulu informasi di sore hari ini bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.